وَمَا مَسَّنَا مِلُوبٌ فَصَبِّرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ فَصَبِّرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَدْ لَقُرُوِ الشَّمْسِ وَقَدْ لَالْغُرُوبِ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّى عَنْ يوم تشقق الأرض عن مسراع ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبال فذكر بالقرآن ما يخاف وعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده بلغ لغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاده ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين sedang salat Idul Fitri 1442 Hijriah rahimanallahu wa iyakum semoga pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua mengampuni dosa-dosa kita semua dan menerima amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadhan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah. Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi lhamd muslimin wal muslimat Yaulum cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Ya mana pada pagi hari ini di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia merayakan hari raya idul fitri 1442 hijriah jemaah sekalian rahimaniallahu wa iyakum khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini mengangkat tema taubat dan kembali kepada Allah azza wajalla adalah solusi terbaik dari segala musibah dan bencana tidak dipungkiri lagi setiap insan memiliki banyak dosa kesalahan dan kekhilafan setiap dari kita pasti pernah menanam bibit-bibit dosa dan kemaksiatan. Baik kita sadari apu, ataupun kita tidak sadari. Tetapi Allah maha tahu dengan perbuatan kita. Dan Allah tidak tidur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wahai asobakum musibat infabimakasabat aidiqum wayakfu angkasir dan apa-apa musibah bencana wabah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian perbuatan-perbuatan kalian dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan maaf untuk kita semua. Ikhwari rahimani wa wa iyakum. Apakah yang menyebabkan kedua orang tua kita Nabiullah Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga? suatu negeri kenikmatan dan kelezatan yang penuh dengan makanan dan minuman serta kenikmatan apakah yang menyebabkan kaum Nabi Nuh ditimpa dengan air bah yang airnya menjulang tinggi sampai ke pucuk gunung Apakah yang menyebabkan Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di dasar lautan? Apakah yang menyebabkan kaum ad, kaum samud dihancurkan? dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi rata dengan tanah apakah yang menyebabkan kaumnya Nabi Lut diangkat negerinya oleh malaikat diangkat ke atas lalu dibalikkan, ditenggelamkan kembali ke, ke bumi Kemudian Allah hujani dengan batu-batu dari langit. Jawabannya satu dalam satu ungkapan. Dosa dosa dan maksiat. Jemaah rahimani Allah wa iyakum. Sungguh bijak perkataan ulama yang mengatakan rahimahullah ma Tidaklah suatu bala musibah bencana melanda kecuali karena dosa, dan tidak diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Azza wa Oh muslimin, muslimat Yang ulum cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan pada pagi hari ini Di hari kemenangan Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar perlu diketahui kaum muslimin semuanya perlu digarisbawahi bahwa biang kerok dari segala musibah dan bencana adalah dosa dan maksiat dan perlu ditekankan lagi Dosa. Dari induk-induk segala dosa. Maksiat. Dengan induk segala maksiat. Serta kezaliman. Kezaliman yang paling besar. Adalah. Berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dia menyembah Allah juga menyembah yang lainnya dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada yang lainnya dia berharap bertawakal kepada Allah juga berharap dan bertawakal kepada selainnya dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada wali-wali yang telah meninggal di kuburan-kuburan keramat berdoa kepada mereka meminta wasilah dia taat dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW perintah Nabi SAW tetapi dia juga masih mendatangi dukun mendatangi paranormal dan tidak normal sama sekali masih percaya kepada ramalan-ramalan zodiak-zodiak dan berbagai macam praktek-praktek kedukunan sihir, santet jimat-jimat rajah raja yang ber, berada di kalangan masyarakat kita semuanya itu adalah hakikat dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Di dalam Madhab As-Syafi'iyah Beliau menjelaskan Imam An-Nawawi As-Syafi'i Ta'ala menjelaskan Al-Kufru wa syirku Qut Yutlaqoni Bima'una Wahidin Kekufuran Dan Kesyirikan Kadang-kadang Dimutlakkan untuk satu makna yang sama wa al-kufru billahi ta'ala yaitu perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa qad yufarraqu bainahuma fa yukhassu syirku bi ibadati al-awsan wa ghayriha minal billahi azza wa jalla Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala As-Syafi'i rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan Tetapi Kadang-kadang Kesyirikan itu lebih Dikhususkan Kadang-kadang Kesyirikan dan kekufuran mempunyai Makna yang berbeda Lebih dikhususkan Kesyirikan Kepada menyembah Berhala-berhala Dan menyembah selain berhala-berhala dari makhluk-makhluk bisa menyembah jin pohon batu-batu benda-benda keramat dan yang lain-lainnya padahal juga dia meyakini meyakini keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. ingat selain menyembah kepada Allah juga menyembah atau memalingkan sebagai ibadah kepada yang lainnya wa kesyirikan kepada Allah adalah tujuan akhir setan dalam menyesatkan Bani Adam dan anak cucu Adam yang mana? seorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, berarti dia telah mewujudkan, sesuatu yang paling dicintai oleh syaitan laknatullah alaihim, ingatlah perkataan waliullah, Nabiullah Ibrahim alaihis Alaihi salam, wa ilqa la ibrahimu li abihi, Ya syaitun, innahu Ibrahim berkata kepada bapaknya ketika beliau mendakwahi beliau mendakwahi ayahnya yang berbuat syirik kepada Allah wahai ayahku jangan engkau sembah syaitan Sesungguhnya, syaitan sangat ingkar dan bermaksiat kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ikhwani rahimani Allah wa wa'iyakum. Dan Allah menceritakan, di dalam banyak ayat, bahawa kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Sebagaimana? ucapan Luqman bin Hakim kepada anaknya ketika dia memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada anaknya ya bunayya la tushrik billah inna shirkalahul mun'adhim wahai anakku jangan sampai kamu berbuat syirik kepada Allah azza wajalla sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang sangat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat yang mulia waliullah kekasih Allah radhiyallahu anhu maradu'an ya Rasulullah ayyudhambi ayyudhambi a'zam kal antaj'ala lillahi niddan wahai Rasulullah kata Abdullah bin Masud dosa apa yang paling besar Rasulullah s.a.w. menjawab engkau menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan-tandingan sebagai sekutu-sekutu dengan sesembahan yang lain padahal Allah yang telah menciptakanmu Summa kol, summa ay, kemudian apa Wahai Rasulullah diantara dosa besar kol, durhaka kepada kedua orang tua juga merupakan dosa yang besar. Summa ay, kemudian apa Wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab antuzani halilat ajarika engkau berbuat zina menyetubuhi tetangga tetangga rumah engkau tiga dosa besar yang Rasulullah SAW kumpulkan atau sabdakan berbuat syirik kepada Allah Azza Wajalla, durhaka kepada dua orang tua kemudian berbuat zina semoga Allah melindungi kita dan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan dosa besar sehingga wabah Covid-19 yang sampai sekarang belum tuntung, bencana-bencana banjir, gempa, longsor dan yang lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah-wabah tersebut semoga Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang penuh keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hamba-hambamu ini yang lemah wahai Allah azza wa jalla barakallahu liwalakum aku luqaw lihada wa astaghfirullaha liwalakum walisairil muslimin wal muslimat min kulli kulidham fastaghfiruhu innahu walghafur rahim innalhamdanillah Hamdan katsiran thayyiban wa, an illallah, wa anna wa rasuluh wa wa wa wa nabina, wa Muhammadin wa 'ala alihi wa ajma'in. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil Ikhwani, saudara-saudariku yang Olim cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita di hari yang penuh dengan kegembiraan. Jamar Rahimani Allah wa Iyakum Solusi Syariat Islam Dalam mengatasi masalah Musibah dan bencana Telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim Dan di dalam sunnah sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama adalah Bertobat Dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena taubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu sebab diampuni dosa-dosa orang-orang pelaku maksiat dan pelaku dosa Allah berfirman Qul ya ibadiyallathina asravuh la rahmatillah. Inna Allah ah. wal rahim. Katakan Wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah alaikum. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa. Sesungguhnya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang dari ayat ini Pakar ah Ahli Tafsir Ibn Kathir Asyafi'i As Rahimahullah Ta'ala memberikan penjelasan ayat ini adalah ayat yang menunjukkan supaya kau orang-orang bersegera untuk bertawabat kepada Allah Azza wa Jalla bertawabat kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah ini menunjukkan Allah maha pengampun rahmat Allah begitu luas sehingga sekalipun dosa yang dia kerjakan adalah dosa-dosa besar seperti berbuat syirik membunuh berzina memakan harta riba dan dosa-dosa yang lain seperti meninggalkan sholat tidak berpuasa Ramadan dan dosa-dosa yang lain, Allah tetap ampuni seorang hamba apabila dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kematian sampai ditenggorokan orang tersebut. Selama dia masih bisa bertaubat, maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba-hamba yang bertaubat. Dalam hadis Qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman Ya Ibadih, Ya Ibn Adam Inaka ma da'autani, ma da'autani, warajau tani Ghoffartulaka, maka nafika, wala ubali Wahai anak cucu Adam sesungguhnya apabila engkau berdoa kepadaku kata Allah Azza wa Jalla dan berharap ampunan kepadaku kata Allah Azza wa Jalla aku yakin aku akan mengampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli aku tidak pedulikan aku akan ampuni dosa-dosa kalian Ya Adam Yabna Adam Wahai anak Adam Innaka Lau Yabna Adam Lau balagut Dhunubuka ananas sama Thumma staghfartani Ghoffartulaka Wala ubali Wahai anak cucu Adam Saandainya dosa-dosa kalian menjunjung tinggi setinggi langit kemudian engkau beristighfar meminta ampun kepada aku, kata Allah Azza Azawajal aku akan mengampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli ya bena Adam law ataitani biqura bil ardi khotoyah summa la kitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bikurabia magfiratan, wahai anak cucu Adam seandainya engkau datang dengan membawa dosa sepenuh bumi dengan isinya kemudian engkau datang menemuk datang kepadaku Bertobat, beristighfar, meminta ampun. Akan aku ampuni dosa-dosamu. Selama engkau tidak berbuat syirik kepada Allah taala. Solusi yang kedua. Agar kita terhindar dari bencana terutama wabah COVID dan wabah-wabah yang lainnya. Adalah kita senantiasa menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan, mengajarkan kepada masyarakat, pentingnya kita mentauhidkan Allah, Allah dalam beribadah, dan juga, mengingatkan mereka akan bahaya kesyirikan, dan praktek-praktek yang berkesyirikan di tengah masyarakat, Allah berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَمِلُوا الصَّالِحَةِ La yastakhlifannakum fi fil ardi kama astakhlafa alladheena min qablikum wa la yumakkinannakum wa la yumakkinannakum diinuhum alladhe ratda 'alaykum wa la yubaddilunna wa la yubaddilunna mim ba'di khawfihim amna ya'buduna ni la yushriku bi la yushriku bi Allah menjanjikan Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Akan berkuasa di atas muka bumi ini. Sebagaimana telah berkuasa orang-orang sebelumnya. Dan Allah akan meneguhkan agama baginya yang telah Allah ridhoi. Dan Allah akan mengganti rasa ketakutan dengan keamanan dan santausah. Dengan syarat la Nabi Sayyaf Ya Budu Nila Nabi yaitu dengan syarat senantiasa beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Solusi yang ketiga agar kita terhindar dari masalah-masalah musibah-musibah yang melanda negeri yang tercinta kita ini adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam kita praktekkan dalam bentuk nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yang menjadi makanan-makanan kita setiap hari dan mendarah daging di Tubuh seorang orang yang beriman kepada Allah, seorang ulama memberikan satu penjelasan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Dan sekali-kali Allah tidak akan mengadap suatu kaum ketika Nabi Muhammad ada, masih ada di situ." Ketika itu, orang-orang musyrikin menantang Nabi Muhammad SAW ketika Nabi mengajak mereka mendakwahi mereka karena hanya menyembah Allah. Jangan menyembah sesembahan selain Allah, mengajarkan kepada tauhid mereka menantang, bahkan mereka menantang Nabi SAW dengan diturunkan. Wahai Muhammad, turunkanlah azab kami dari langit jika engkau memang orang-orang yang benar. Maka kata Allah, kamu tidak akan diAzab selama Nabi Muhammad dan orang-orang kaum mukminin masih berada di situ di Mekah tidak akan diAzab. Kemudian setelah meninggal Nabi SAW masih ada satu poin, dan Allah senang tidak akan pernah mengadab suatu kaum apabila mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Azza Wajalla istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah Rasulullah ajarkan. atau dengan Rabb la anta dan dengan doa-doa yang lainnya. Seorang ulama memberikan satu keterangan. Tentang tadi